Ya, namun sudah saya jelaskan kemarin juga memang benar, ya memang benar silsilah yang ada di dalam Kitab Tanwirul Guluh itu silsilah Torekositikia, tapi bukan sangat Torekositikia yang sekarang bukan, tapi itu adalah sangatnya Syekh Muhammad Amin Kurdi sendiri. Dengar dari katanya dalam pelajaran itu tidak hanya belajar tentang agama tetapi juga ada pelajaran tertentu yang menanamkan nilai nasionalisme kepada para santri gitu ya gitu. Hmm, selain Mbak cerita, cerita sedikit tentang pelajarannya yang menyangkut pencak Bukan hanya ini bukan hanya penerapan saja. Tapi harus sendiri. Kita <tuk> sama serta dalam berbudaya. Bentuk harus dipertahankan gitu masih. jadi ini uh, keterangan ini lebih dari A1, ya. kita ketemu langsung dengan sumbernya ya. Bahwa menurut Mbah Yai dulu soal-soal manajemen itu tidak hanya diajari tapi harus dimasukkan dalam pendidikan, pendidikan. sejati guys dengarlah kan? dari tentang nasionalisme itu tidak hanya diajari tapi wajib dimasukkan dalam pendidikan sedini mungkin oke okay, uh, saya mau tanya yang terakhir ya bang ada ada tuh uh, kelompok beberapa kelompok yang uh, sudah beraksi dalam orasi mereka itu maunya Indonesia ini dijadikan negara Islam ya. bagaimana menurut saya itu? Dalam... <laughs> <Baat ada. laughs> itu tidak ada kata penanyaannya <laughs> itu tidak ada dalam Islam <laughs> jadi kelompok-kelompok yang berorasi ingin merubah negara ini jadi negara Islam itu mungkin hanya uh, sebagai apa ya sebagai kendaraan politik saja ya? Ya. itu untuk tidak yang diberikan kendaraan politik mencapai agenda tertentu kira-kira ya begitu hmm. nah, yang bahaya itu negara Islam itu sudah ada ya. dalam Al Qur'an Qur'an itu ya dapat itu oke okay. eh satu lagi mbak ya satu lagi ya <laughs> negara waktu zaman nabi negara apa ya. oh ya negara waktu zaman nabi itu negara apa barat nah. waktu zaman nabi kan ada tuh banyak orang bilang ini ini kan ajaran nabi ini kan ajaran Quran nah yang mau sebenarnya zaman nabi itu negara apa nah, Madinah Madina. Nawaranya Madinatul Munawaroh negara Islam, oh, Madinatul Munawaroh Muna negara yang bercahaya, ya. bercahaya. Munawaroh itu negara bercahaya. Benar. Ya. Ini buat saya jadi ingat Bung Karno, Sang Fajar, jurukannya Sang Fajar ya, karena Ka'is itu negara di zaman Nabi Muhammad itu negara Madinatul Munawaroh negara yang bercahaya ya. ini Mbak Yai ngomong kayak gini saya jadi ingat uh, sang proklamator tercinta ya presiden RI pertama Bung Karno yang dijuluki sang pacar keren kan kayak kaya ada kayak ada nyambung gitu ya mirip-mirip kan? sekali dengan Indonesia kemarin ada siapa juga ya saya dengar pencerahan dari Kiai Haji ya oh bukan Gus ya, siapa itu yang kemarin ada nyanyi di itu harus saya buntak namanya. Bilang, kalau uh, kita mau lihat negara-negara yang sangat dekat dengan uh, prinsip Nabi Muhammad, ya Indonesia ini. Ini yang paling dekat dengan prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa benar seperti itu, Mbak? Ada saya lupa Gus siapa itu yang kemarin nyanyi di sana. Dia bilang kita mau melihat uh, negara mana yang paling mendekati prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad ya Indonesia ini yang paling dekat dengan ajaran Nabi Muhammad betul betul ya kan masuk Pancasimai iya oke nah itu kan tadi pertanyaan Bapak artinya satu-satunya masih satu Nah, ada satu hal yang menurut saya kejutan ya kejutan karena dulu begini mbak saya itu pernah punya kerinduan saya pernah punya kerinduan dan kerinduan ini saya tuang jadi satu surat saya kirim ke salah satu tuanji panser tapi saya nggak tahu surat itu sampai atau enggak Itu nggak enggak tahu intinya bahwa isi surat atau kerinduan saya itu, supaya itu uh, atau Banser Itu membuat satu organisasi saya yang merangkul Seluruh anak bangsa lintas agama untuk sama-sama berdiri menjaga NKRI Itu kerinduan saya Nah, makanya ini merupakan satu kejutan buat saya Ketika saya sampai ke Kloso, Jombang Ke lingkungan warga Sidiya Ternyata sudah ada PCDAI. Wow. Keren sekali. Nah ini menarik guys. Persaudaraan Cinta Tanah Air. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Itu ada di sini ya guys.